Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala usrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du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 Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah amalan Yang insya Allah Akan bermanfaat sekali bagi anda Yang saat ini masih belum mempunyai kekasih Atau pasangan Amalan ini yaitu Doa pemikat hati pria atau wanita ilmu amalan ini apabila terkena terhadap orang yang anda sukai maka insya Allah dalam satu hari akan terlihat reaksinya yang mampu membuat tergila-gila terhadap anda atau akan terdipikat hatinya sehingga selalu ingin bertemu dengan anda adapun cara dan doa amalannya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 Sahabat cahaya doa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu amalan ini Mempunyai daya pikat yang sangat luar biasa Ilmu ini juga tidak memerlukan media apapun Seperti misalnya sebuah foto Ilmu ini juga Anda tidak perlu puasa ataupun tirakat yang memberatkan Anda Namun dalam pengamalannya anda haruslah hafal terlebih dahulu apabila anda sudah hafal maka anda sudah bisa mempergunakan amalan ini adapun cara pengamalannya adalah terlebih dahulu anda harus bertemu dengan target anda walaupun hanya berpapasan saja yang penting anda sudah dilihat oleh target anda setelah itu Anda bacalah doa berikut ini dengan khusyuk, yakin dan percaya Anda mempunyai cukup dalam hati saja Adapun doa amalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim Inna Anna Amanna Sebut nama target Bilako sama saya kun fayakun anda baca sebanyak tiga kali. Jika Anda yakin dan percaya, serta memohon kepada Allah, insyaAllah target Anda akan tergila-gila terhadap Anda. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh